Ini kita mungkin kadang bertanya-tanya bisa nggak ya kalau kita bukan background IT kita ngelakuin data analytics gitu. Nah, terus gimana ya caranya biar bisa melakukan untuk bikin dashboard dan analisa data dengan fleksibel gitu? Jawabannya itu pasti bisa. Gimana caranya? Yuk kita implementasi SSA gitu. Uh, yang paling penting juga adalah uh, skillnya yang terkait BI itu sini bisa terimprove gitu. Jadi uh, ketika kita bisa menggunakan BI tools dengan data source yang sudah kita sediakan itu it will be more easier gitu buat kita untuk melakukan analisa gitu jadi kita bisa lebih fleksibel ya kalau misalnya oh saya mau lihat nih data ini dengan data ini kalau digabung seperti apa gitu uh, apa ya tidak perlu dalam konteks waktu yang sering itu bergantung sama uh, data engineer seperti yang saya mention sebelumnya gitu. Halo, selamat uh, malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar. Halo, uh, selamat malam. Mas. Jelas, terdengar, Mas. Alhamdulillah, sudah terdengar ya. Sorry, tadi ada sedikit miskom, gangguan teknis. Saya nyalakan video dulu. Uh, thank you, sudah thank you untuk semua partisipan yang bergabung. Join, kita akan mulai talk on kali ini. Selamat datang di Talks On by Kelas Data Ikra. Saya Fajar zaman CEO Ikra. Malam ini saya akan menjadi host Talks On ke 42, ya. Ikra dan BRI berjudul meningkatkan literasi data di BRI melalui Self Service Analytics. Ya. Buat teman-teman yang baru join di sesi Talks On, saya perkenalkan lagi Ikra.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 Programnya beragam, diantaranya saat ini ada Talks On, kemudian ada Class On yang lebih spesifik untuk topik per topik data MBA dan lain-lain. Kunjungi website ikra.com slash data untuk info lebih lengkap. Kemudian ada lagi satu program di uh, salah satu program Ikra yang bernama Solver Society, adalah program membership 6 bulan dari Ikra yang fokus pada pembelajaran, dan pengembangan critical thinking serta problem solving berbasis data melalui pengerjaan proyek bersama mentor dan komunitas Solver Society berupaya mempertemukan subject matter expert dan data enthusiast bersama mengerjakan proyek sosial isu di Indonesia Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi ikra.com slash solver-society atau hubungi email solversociety at Nah, partner kita kali ini Bank Rakyat Indonesia atau disingkat BRI, yang teman-teman pasti sudah sangat mengenal adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjaatmaja tanggal 16 Desember 1895, ya. jadi kurang lebih sudah, sudah lebih dari 120 tahun. Reaching new heights, spreading new opportunity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 Jadi teman-teman silakan kunjungi situs resmi bri.co.id untuk mengetahui lebih lanjut tentang BRI. <tuh> Oke, okay. saya mau mengenalkan speaker kita kali ini nih. spesial di bulan Juli sampai awal Agustus 2021, kelas data Baikra berkolaborasi dengan BRI menyelenggarakan TalksOn bertemakan Data Science in BRI. Ya. Jadi serial ini kita lembakan TalksOn.com. Dan sudah ke-42, sekali lagi berjudul meningkatkan literasi data di BRI melalui self-service ya. Jadi apa sih itu salah service analytics? Ya? Kita akan langsung membahas bersama pakarnya di seni data storytelling melalui dashboard bersama Mbak Widianing, Widianing Chandra Mitasari atau panggilannya mungkin kemarin Mbak Sari ya, uh, yaitu B atau Business Intelligence Spesialis BRI Sejak tahun 2012 Mbak Sari berkecimpung di dunia database. Memulai karir sebagai database programmer, Mbak Sari juga pernah bekerja sebagai laboratory assistant dalam bidang database programming dan data warehouse, data mining. Sangat patient di data manajemen khususnya data warehouse dan Business Intelligence. Saat ini Mbak Sari menjabat sebagai BI Spesialis di BRI. Oke, semuanya mari kita sambut. Mbak Sari, halo Mbak Sari, apa kabar? Halo, Mas Wajar, sangat malam. Selamat, malam. Selamat malam. Alhamdulillah. Intronya iya. panjang ya, Mbak Sari. Enggak apa, -apa Mas. <laughs> sekali yang nah, mengatur nafas saya. Ini. Nah, ini provalnya bisa dilihat di screen, panjang dan banyak sekali ya, yang pasti sangat relevan dengan topik kita malam ini. Thank you for coming, Mbak Sari. Kasih. Will, you have. We hope you will enjoy our Talks On. Sebelum kita mulai Talks On malam hari ini, saya akan menginformasikan beberapa hal nih yang harus teman-teman perhatikan selama mengikuti sesi Talks On. Please stay tune hingga sesi Talks On selesai ya, jadi teman-teman harus sampai habis nih dan mungkin kita sampai jam 8 ya, karena untuk kamu yang mengikuti Talks On hingga akhir berkesempatan memenangkan voucher Sit-in, salah satu program baru kami, uh, Data Philosophy. Uh, senilai 300.000 rupiah bagi dua orang pemenang, pemenangnya akan diumumkan besok Jumat 16 Juli jam 8 di Instagram at Ya, underscore ikra selain itu di akhir sesi juga akan dibagikan link pengisian feedback form sebagai persyaratan untuk memperoleh e-sertifikat ya, jadi teman-teman yang membutuhkan sertifikat harap nanti isi feedback form ya, kemudian uh, kita juga Encourage teman-teman bisa update kegiatan malam ini ke Instagram masing-masing dengan memberikan caption tentang talkstone kami dan jangan lupa tag at ikra underscore id dan juga at underscore ikra. Oke, okay, well, the rest is yours Mbak Sari. Kita persilahkan Mbak Sari sudah menyiapkan materi yang sangat bagus hmm. tentang self-service analytics dipersilahkan untuk bisa sharing. Silakan Mbak Sari. Siap Mas Fajar, terima kasih untuk sambutannya ya. Sebelumnya terima kasih banyak <tuh> buat Mas Fajar dan teman-teman dari tim Ikra yang udah menyelenggarakan acara yang sangat keren ini ya. Di sini kita juga bisa banyak belajar data juga bahkan untuk saya sendiri pun juga lumayan sering nih ngikutin feeds nya ini, ini, keren banget lah pokoknya. <tuh> kalau mau belajar data nggak salah lah kalau ke ikra gitu pokoknya <tuh> <tuh> <tuh> oke okay, mungkin uh, untuk persikat waktu mungkin saya izin share screen dulu untuk materinya <tuh> uh, izin apa materi saya sudah terlihat ya? sudah terlihat oke okay. terima kasih mas Fajar. Oke, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya ya di uh, jam 7 malam ini yang biasanya teman-teman waktunya istirahat, uh, meluangkan waktunya untuk hadir di sini, untuk sama-sama kita sharing dan belajar diskusi bersama di sini ya. Uh, hari ini uh, saya uh, bergabung di acara Talks on Ikra BRI ini <tuh> uh, ingin membawakan sebuah materi ingin sharing terkait self service analitik uh, khususnya sekarang kita akan bahas tentang uh, boosting data literasi in BRI by self service analitik jadi untuk meningkatkan literasi data di BRI uh, melalui self service analitik gitu nah uh, di sini nanti ada lima topik ya yang mungkin uh, akan saya bawakan jadi yang terkait yang pertama nanti terkait data literasi dan SSA itu sendiri, mungkin saya singkat aja ya, self-service analytics jadi SSA gitu. Uh, di sini nanti sedikit ilustrasi dan definisi terkait literasi data dan SSA, kemudian nanti kita di-talk nih di bagian kedua terkait SSA, kemudian nanti kita akan masuk ke topik sneak peek terkait gimana sih implementasi SSA sendiri di BRI saat ini, kemudian kita bahas sedikit juga tentang data visualization, Uh, how about the art of data storytelling, and then the end is conclusion, gitu. Mungkin kita akan masuk aja yang ke pertama, ya. Uh, jadi, ini terkait data literasi dan <tuh> SSA sendiri. Nah, ini sedikit ilustrasi aja. Sebelumnya itu mungkin uh, kita sering tahu ya, gitu, bahwa beberapa user sering merequest data nih ke teman-teman IT, gitu. Jadi, misalnya... Keperluan data-data tersebut adalah digunakan untuk uh, kebutuhan analisa gitu ya dari segi <tuh> penjualan produk atau mungkin uh, rangkuman dari uh, penjualan produk di bulan ini atau tahun ini gitu ya. Nah kemudian dari kita, oh oke okay, kita akan mempersiapkan uh, data yang diminta gitu. Biasanya kalau, dat, uh, kalau di BRI sih kita uh, via ada yang namanya uh, nota dinas elektronik gitu, jadi permohonan-permohonan itu biasanya uh, dikirimkan ke teman-teman tim data uh, berupa Nota dinas ini dengan data requirement-nya. <tuh> nah, kemudian kita juga pasti akan ditanyain kan oh kira-kira selesai kapan nih, gitu. Nah, kita juga pasti akan estimate kan, karena kita juga nggak bisa langsung ambil datanya, kita perlu ngolah dulu, nge-cleansing dulu, apakah data-data yang akan kita berikan ini memang udah relevan gitu dengan permintaan teman-teman dari bisnis user gitu biasanya. Nah, kadang-kadang juga e, dalam waktu yang singkat juga e, ada permintaan yang sama dan mirip gitu. Jadi kadang-kadang permintaannya itu sebenarnya mungkin hanya berbeda periode atau mungkin ada tambahan e, tolong dong misalnya e, status, status nasabahnya di filter yang ini aja gitu. Nah, biasanya mungkin perbedaannya nggak terlalu signifikan, tapi sebenarnya itu secara data sangat signifikan gitu. nah akhirnya kita akan mengalami namanya repeatedly data request gitu, jadi uh, permohonan data yang kemungkinan akan terus berulang gitu ya dengan permohonan data yang sebenarnya mirip secara field tapi mungkin secara jumlah data dan uh, meaning data itu sangat uh, signifikan gitu nah oleh karena itu mungkin kita uh, rekomendasikan untuk menggunakan self service analytic ini untuk uh, ke teman-teman user gitu. Tapi pun di sini nanti ada peran uh, dari teman-teman IT, khususnya di tim data juga ya, uh, dalam <coughs> menyediakan uh, SSA ini gitu. Nah sebenarnya apa sih SSA ini gitu? Nah ini uh, aku ambil definisi dari <coughs> dari Gartner. Jadi SSA sendiri ini sebenarnya lain bisnis uh, profesional di mana uh, si seorang bisnis ini akan bisa untuk dan terencourage ya, bersemangat gitu untuk melakukan query dan melakukan uh, generate report uh, by their on self gitu, jadi mereka bisa melakukan uh, pembuatan report itu sendiri gitu, with nominal IT support. Nah, biasanya SSI ini uh, sering dikarakteristikan dengan penggunaan BI tools, dengan basic analytic capabilities gitu ya, dan Uh, kita itu juga punya uh, mensimplify atau mensederhanakan sebuah data model itu untuk dapat mudah dipahami oleh teman-teman user dan bisa untuk langsung digunakan gitu, ini terkait data aksesnya gitu, mungkin in simple way ya dari definisi yang panjang itu <coughs> sorry jadi in simple way uh, intinya adalah ini aku menggunakan sebuah BI tools untuk melakukan analytics gitu jadi Uh, BI tools pun juga banyak ya, even Excel pun sebenarnya salah satu BI tools juga gitu. Cuman mungkin sekarang uh, kalau nanti kita akan bahas lebih deep ya di part uh, berikutnya. Kalau mungkin ini sedikit hmm, bayangan kalau di BRI sekarang itu biasanya BI tools yang kita gunakan itu uh, tablu gitu. <tuh> nah kemudian terkait data literasi yang kita sebut tadi ya di judulnya ini apa sih sebenarnya definisinya data literasi? Ini sama juga, aku kutip juga dari Gartner, jadi si literasi data itu sebenarnya adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan mengkomunikasikan data ya. Baik dari data sourcenya maupun konstruk datanya. Kemudian dari sisi analiti, metode analytical yang digunakan, teknik-teknik yang akan diaplikasikan, terus bagaimana mendeskripsikan sebuah use case, mengaplikasikan, dan... Indian yang pasti adalah creating value ya, resulting value dari data yang kita punya gitu. Banyak ya ternyata data literasi itu ya dari definisinya itu banyak sekali gitu. Uh, Ability-nya gitu dari sisi read sampai kita creating value. Nah, data literasi ini pun sendiri juga nggak dibangun oleh satu dua orang ataupun satu dua tim, tapi ini pun juga merupakan kerjasama satu perusahaan gitu ya untuk membangun data literasi yang baik itu Uh, gak cuma satu dua orang aja tapi pasti nanti satu company itu harus saling bekerja sama Untuk bisa meningkatkan uh, data literasi gitu <tuh> Jadi in simple way uh, dari definisi yang ada di sini Intinya adalah I speak with data gitu Jadi uh, ketika aku, saya berbicara gitu uh, Saya punya basis data untuk uh, sebagai dasar uh, opini yang akan saya sampaikan gitu Nah, ini terkait uh, data literasi dan SSA sendiri ya. Nah, jadi uh, kalau kita gambarkan ya, jadi SSA ini we can create our own dashboard gitu. Jadi, kita bisa bikin analisa kita sendiri, kita bisa bikin uh, sebuah grafik sendiri gitu dan kita bisa memvisualisasikannya uh, sesuai dengan yang kita ingin sampaikan gitu nanti informasinya nah di sini SSI itu bisa membantu user mengumpulkan data yang memang kita perlukan untuk membentuk visualisasi secara mandiri gitu <tuh> dalam hal ini akan kita rangkum dalam sebuah cube gitu sehingga si user itu nggak perlu mengetahui eh data ini ada di mana ya datanya ada di mana gitu nah kita akan menyediakan akses menuju data source tersebut agar teman-teman user itu bisa melakukan analisanya sendiri jadi <tuh> Kalau kita lihat gambar di sini, ini lagi nyari-nyari data itu kita serahkan pada pakarnya, yaitu si data engineer gitu. Nah, kemudian dari sisi user itu nanti akan memvalidasi dan mencoba menggunakan analisa tersebut gitu. Si SSA yang udah kita siapkan gitu. Nah, jadi dari satu pertanyaan sebuah divisi ya, misalnya tadi gimana ya tingkat penjualan bulan ini gitu ya nah ketika yang awalnya kita cuman sediakan berupa data, deliver data yang repeatedly yang tadi kita mungkin hanya bisa menjawab oh ya udah waktu kita udah dapet oh akhirnya terjawab ya ini oh apa penjualan bulan ini seperti apa gitu nah mungkin dengan SSA kita bisa menjawab pertanyaan itu dan kita juga bisa dapet insight yang lebih dari itu misalnya oh penjualan ini ini eh, di bulan ini tuh seperti ini loh gitu, nah ternyata yang bikin yang sangat berkontribusi itu di produk apa, nah itu kita bisa detailkan lewat situ, nah dari produk itu ternyata jenis-jenis eh, jenis merchantnya itu yang apa gitu, nah itu kita bisa detailkan di situ, biasanya itu nanti kita sesuaikan dengan eh, permohonan user gitu, jadi dengan menggunakan SSA tadi ya udah terjawab eh, pertanyaannya dan bisa mendapatkan insight yang lebih banyak gitu. Nah, dalam membentuk SSA ini pun, pada akhirnya data awareness dan data literasi pun akan sangat penting dan akan sangat terlibat dalam dalam pembuatan hal ini gitu. Karena eh, kalau misalnya kita pikirkan simpelnya, kita nggak mungkin semerta-merta memberikan akses eh, terkait data-data itu kepada user gitu. Pasti ada data awareness yang perlu kita susun, kata governance yang kita susun dan literasi data pun juga sangat penting dan terlibat dalam. SSA ini gitu. Nah mungkin kita sekarang akan masuk ke deep talknya terkait SSA ya. Jadi di sini ada beberapa topik ya. Jadi why we need SSA gitu. Kenapa kita membutuhkan self service analytics Kemudian non technical user can do data analytics. Terus basis of self service Analytics dan kemudian ada tips-tipsnya gitu ya. Nah. Ini kita mungkin kadang bertanya-tanya, bisa enggak ya kalau kita bukan background IT, kita ngelakuin data analytics gitu. Nah, terus gimana ya caranya biar bisa melakukan untuk bikin dashboard dan analisa data dengan fleksibel gitu. Dan biasanya kan kita kalau misalnya udah minta data, ya udah data yang kita punya itu yang mungkin kita visualisasikan. Tapi apakah hanya sekedar itu informasi yang akan bisa kita dapatkan? Apakah sebenarnya kita bisa mendapatkan deep information, deep insight from the data gitu ya? Nah, jawabannya itu pasti bisa, gimana caranya yuk kita implementasi SSA, gitu. Nah, mungkin ini sedikit eh, apa ya, well, arasan kenapa kita butuh SSA ya, mungkin lebih deep menjelaskan dari ilustrasi yang di part sebelumnya. Jadi, misalnya kita eh, di sini ada business user dan tim IT ya, terutama di data tim. biasanya kita ada permintaan nih dari user request for data report or dashboard, gitu jadi permintaan data ataupun pembuatan dashboard gitu. Nah, akhirnya data tim data akan melakukan uh, preparing data sesuai dengan yang diminta oleh teman-teman dari business user gitu. Nah, di sini ada juga business understanding. Ini it can be yes or no gitu ya. Jadi bisa iya karena mungkin konsep kompleks itu data yang kita butuhkan sehingga pada akhirnya kita harus memahami uh, bisnis proses yang ada di dalamnya gitu. Kenapa sih orang-orang ini butuh data ini gitu. Tapi it can be kalau ternyata, oh saya butuh data ini gitu. Jadinya ya udah mungkin bisa aja kita cuma sediakan, tapi kadang-kadang kita nggak perlu tahu gitu, oh ternyata data ini untuk ini gitu. Karena kan sebenarnya mungkin melakukan analisa dari teman-teman user gitu. Uh, report writers uh, bisa jadi gitu ya, karena mungkin aja karena data-datanya memang dari kita yang ngolah, Mungkin kita jadi kesannya kayak kita yang pembuat report-nya gitu. Nah, kemudian setelah jadi ya, kita deliver kembali, terus uh, business user pasti receive all data, old data gitu ya, jadi mungkin permintaan udah beberapa hari yang lalu gitu kan, karena nggak mungkin ketika ada permintaan data, kita sediakan dalam waktu sesingkat itu, apalagi tergantung kompleksitas permintaan data tersebut gitu. Nah, ada juga kemungkinan adanya pertanyaan yang baru nih dari business user seperti yang tadi, dari sisi penjualan bulan ini, tahun ini, ternyata produk mana sih? Nah, ternyata saya lupa minta datanya, ya. Udah kita harus request lagi gitu. Jadi, uh, another repeated uh, request data gitu. Nah, kemudian uh, bisa jadi kita mempertanyakan result of reports of data gitu. Jadi, ketika... Uh, Sebenarnya data itu luas ya Tapi kita sediakan dalam konteks yang mungkin hanya summarize singkat gitu ya Sehingga uh, user kadang mempertanyakan Loh kayaknya penjualan, penjualan tahun lalu nggak sedikit gitu misalnya gitu Ternyata penjualan sekarang uh, dikit gitu menurun gitu Nah akhirnya kita dipertanyakan Padahal mungkin memang kondisinya memang sedang turun Misalnya karena pandemi gitu kan Atau ada beberapa faktor lain Nah kalau kita bisa memberikan konteks data yang lebih besar gitu ya dan kita bisa membuktikan bahwa memang ternyata memang penjualannya lagi turun nih gitu misalnya biasanya di produk ini ternyata meningkat, ternyata di produk ini sekarang menurun dikarenakan mungkin beberapa faktor gitu nah, itu pun bisa meningkatkan kepercayaan bisnis user terhadap data yang akan kita sajikan gitu Akhirnya itu jadi repeated request kan, ketika ada pertanyaan, ketika mempertanyakan hasil, nah itu pasti uh, akan terus berulang gitu kan permintaannya. Nah ini untuk relationship yang sekarang dan sebenarnya it's our journey gitu ya, jadi karena masih journey kita akan terus berusaha mendevelop itu ke arah yang pastinya harus lebih baik gitu. Nah ini kita prepare nih dari sisi governance, dari segi user access gitu ya, yang pasti dari sisi securitynya gitu ya untuk teman-teman user itu bisa mengakses data source yang memang kita udah sediakan gitu kita prepare data source sesuai dengan kebutuhan bisnis user jadi ketika bisnis user request itu udah tidak cuma seperti satu dua permintaan lagi gitu tapi bisa menjelaskan whole scope-nya itu seperti apa gitu sehingga kita juga bisa secara tidak langsung memahami bisnis understandingnya gitu oh ternyata teman-teman user itu butuh data itu adalah untuk um, melakukan analisa seperti ini gitu. Nah kadang-kadang kita juga bisa memberikan um, fleksibilitas gitu ya sesuai dengan bisnis requirement-nya dengan cara, oh kayaknya kalau misalnya kita nambahin data ini nanti um, memungkinkan loh untuk mendapatkan insight yang lebih banyak gitu. Secara tidak langsung kita sebagai tim data pun nggak hanya menyajikan data begitu saja tapi juga memahami konteks dari data tersebut gitu, dan mungkin bisnis yang berjalan di dalam data tersebut gitu. Bahwa kita tahu data itu kan pasti terbentuk dari proses bisnis yang sudah ditentukan sedemikian rupa gitu ya. Nah, kita delivers nih data source yang sudah memang ready gitu ya, dan siap pakai untuk teman-teman uh, user menggunakan. Nah, di sini pun teman-teman uh, user pun bisa langsung nih mengakses data source tersebut beserta user aksesnya user juga ya pasti kita berikan dengan privilege-privilege tertentu gitu ya dimana pada akhirnya mereka bisa customizing report, mereka bisa melakukan reportsnya sendiri, bisa melakukan analisa sendiri, bisa bikin dashboard sendiri gitu ya, jadi lebih fleksibel gitu ya untuk membentuk uh, reports yang memang mereka inginkan gitu, dimana dari sisi analisis itu, mereka juga bisa mendapatkan insight yang lebih dalam gitu ketika misalnya, oh komponen ini kayaknya bisa kita gabungkan lagi misalnya dari sisi produk ternyata kita declare lagi di mana sih daerah yang ternyata berkontribusi lebih besar nah itu ketika kita breakdown lebih dalam dan teman-teman user bisa breakdown lebih dalam kita bisa tahu nih lebih detail terkait insight dari data yang kita provide gitu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 Dan ini pun juga sebenarnya nggak stuck sampai di sini, jadi uh, ada kemungkinan juga misalnya ternyata data da, data source yang kita sediakan itu uh, kurang lengkap nih, nah itu memungkinkan juga dari kita untuk membentuk uh, memberikan tambahan terhadap data source yang udah kita bentuk sebelumnya, gitu. Nah ini pun juga termasuk dari data literasi journey kita. Nah basisnya apa sih gitu? Nah ini uh, Uh, saya ada sourcing dari TDWI, Strategi Summit dari Februari 2020. Nah ini ada foundation versus uh, outcome-nya dari data management. Nah jadi dari predictive model, AI, deep learning, dashboard report, SSA maupun scorecard dan lain-lain yang terkait visualisasi data itu sebenarnya harus memiliki fondasi yang sangat kuat gitu. Jadi kalau misalnya kalau diibaratkan Gunung Es itu mungkin secara visual 15% ya tapi gimana caranya dia bisa ngapung ternyata dia punya fondasi yang kuat yang kurang lebih 85% itu terkait data governance quality dan lain-lain ya security gitu dan itu pun fondasi kita pun harus sangat kuat gitu untuk bisa uh, menampilkan 15% ini dengan baik juga gitu nah mungkin dari dasar ini pun kita punya basisnya SSA sendiri jadi bahwa Fondasi terbawa itu ya kita harus mempertimbangkan dan harus sangat memperhatikan terkait data security dan privacy. Kemudian kita pastikan bahwa uh, data source yang memang kita collect bersama itu memang terintegrasi dengan uh, preparation untuk SSI itu sendiri. gitu. Jadi dalam membentuk SSI ini kita bisa membentuk data mart ataupun cube itu juga harus memang terintegrasi dengan data source yang memang kita gunakan gitu. Nah, dengan uh, adanya integrasi tersebut dan disusun dengan data governance dan collaboration terkait data akses yang baik, nanti kita bisa juga melakukan SSA, advanced analytics, dashboard reporting, dan lain-lain. Ya, ini hanya sebagian aja terkait SSA. Jadi, dengan adanya uh, security yang baik, governance yang bagus, Data akses pun akan bisa kita sampaikan ke teman-teman user. Nah, ini pun juga bisa menjadi fondasi yang kuat untuk data-driven organization maupun data literasi yang baik gitu. Nah, ini mungkin ada sedikit SSA tips ya. Jadi, waktu mau melakukan SSA itu seperti apa sih? Jadi, yang pertama itu kita perlu paham dulu nih dan mengeksplorasi terkait Uh, komponen data yang akan kita gunakan dan tools apa yang kita akan gunakan gitu jadi misalnya kalau kita mau ternyata mau ngelihat data tentang uh, penjualan gitu jadi kita harus paham dulu nih konteksnya uh, komponen data apa aja sih yang udah disediakan dan uh, tools apa sih yang akan kita gunakan untuk melakukan visualisasi gitu, nah in case misalnya kalau di sini nanti mungkin kita akan bahas dikit terkait tablu gitu Nah, kemudian yang kedua adalah kita decide dulu nih basic insight yang ingin kita visualisasikan. Ini simple aja gitu, jadi misalnya, oh aku pengen tahu uh, penjualan di bulan ini di setiap wilayah seperti apa sih kayak gitu. Namun itu paling simple aja uh, kita uh, bisa nih bikin uh, simple insightnya gitu atau mungkin di sini contohnya berapa sih total customernya total nasabahnya dalam setiap uh, produknya produk BRI gitu misalnya nah untuk yang simpel-simpel aja dulu gitu nah kemudian setelah kita punya beberapa basic insight gitu kita visualisasikan dulu gitu jadi misalnya dari entah menjadi grafik bar atau grafik uh, line dan lain-lain nah itu kita coba visualisasikan basic insight yang udah kita susun sebelumnya nah nanti dari situ kita akan mulai kepikiran nih oh coba sih kalau misalnya ternyata di wilayah ini tuh tadi kan total customernya sekian ya gitu misalnya di kanwil ABC gitu total customernya sekian, nah itu ternyata mostly kepemilikan produknya apa aja sih gitu, nah terus udah misalnya udah pada pakai uh, primo belum atau yang lain-lain gitu ya nah itu dari basic insight itu, itu akan bisa menjadi trigger atau pemicu kita untuk melakukan uh, insight yang lebih dalam gitu. Itu kurang lebih tipsnya ya. Nah, sekarang mungkin kita uh, sedikit sneak peek aja nih terkait uh, implementasi SSA di BRI. Nah, BRI sendiri sebenarnya memiliki aspirasi untuk menjadi data-driven organization dan menjadi world-class data company pada tahun 2002, mungkin journey kurang lebih seperti ini, pas 2020 we improve data management process and big data analytics dan kemudian yang sekarang kita mature data management dan big data analytics jadi lebih mendalami ya dan maturisasinya gitu nah kemudian ini salah satu cita-cita kita yaitu menjadi world class data company di tahun 2002 gitu dengan kesiapan-kesiapan yang kita lakukan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan saat ini, gitu. Nah, mungkin untuk menjawab tantangan e, menjadi data-driven organization sendiri di BRI, nah, BRI ini secara khusus membangun unit kerja atau divisi tersendiri untuk mengelola data. Nah, ini saya, saya mengutip, ini ada, e, ada source-nya, jadi mungkin kalau mau lengkapnya bisa dibaca ya di sini di info komputer. E, ini... Kebetulan, uh, saya mengutip salah satu kalimat ya dari Pak Kuku, yaitu Head of Data Analytics di BRI. Jadi salah satu divisi EDM ini, uh, di divisi saya sekarang ini, uh, adalah untuk mengelola infrastruktur data dengan benar dan tidak terpisah-pisah. Kemudian pengelolaan data harus dilakukan secara benar sehingga proses akuisisi penyimpanan pengolahan sampai penyajiannya bisa dikelola di satu tempat. Jadi, Uh, Divisi ini itu kita bertanggung jawab ya atas data, gitu data yang kita uh, ambil kita kelola. Nantinya akan biar bisa kita sajikan dan kita uh, provide dengan baik juga ke teman-teman bisnis, gitu ya. Makanya di sini kita uh, bekerja untuk uh, memikirkan hal tersebut sehingga uh, baik dari sisi security dan kawan-kawan itu uh, tetap terjaga dengan baik, gitu ketika teman-teman user menggunakan data yang uh, dimiliki oleh BRI, gitu. Nah, ini mungkin uh, ada sedikit uh, referensi juga ya, five karakteristik of data-driven company dari TDWI. Jadi ini lima karakteristik dari data-driven company, jadi ada creative, passionate, curious, executive, kemudian terkait data democratization, of course, kemudian ada data literasinya, data automation, dan company-wide data-driven culture. Nah, dari karakteristik lima ini mungkin kalau mau gampang kita bisa singkat Cadillac ya. <laughs> Kayak merek sendal gitu mungkin. Nah, itu kita bisa singkat uh, untuk lebih memudahkan hafal. Nah, dari lima karakteristik ini, uh, kami membangun uh, beberapa blok gitu ya. Jadi, ini sebagai acuan lima karakter sini untuk kita bisa membentuk data-driven organization gitu, jadi untuk di blok pertama misalnya ada ensure trustworthy dan accessible data gitu nah, kita menyusun uh, beberapa project ya di dalamnya gitu, kemudian ada establish corporate data management, nah kemudian ada juga data culture-nya gitu ya, jadi data culture pun harus dibangun ya, jadi kita bisa meningkatkan data awareness-nya juga melalui Uh, data culture ini, gitu. Nah, pada akhirnya nanti pun uh, semuanya akan uh, menuju satu muara, yaitu di SSA Jadi, data democratizationnya ini uh, terkait bisnis intelligence, data marketplace, data developer page, maupun analytics sandbox. Gitu, mungkin ini uh, kurang lebihnya ya di BRI, garis besarnya terkait uh, data driven organization, gitu. Nah ini mungkin ada SSA Framework yang kita jalanin saat ini, gitu dari uh, kita, jadi ada production data, kita melakukan eksplorasi. Ketika kita melakukan eksplorasi data dari data production ini, uh, kita biasanya menggunakan tools di HUE ya, dengan menggunakan Hive dan Impala. Nah kemudian untuk yang masuk ke abu-abu ini, kita melakukan data processing ini untuk membentuk data mart. Kalau data mart ini mungkin lebih familiar, bisa kita sebut kita bikin fact table, ya. Kalau di uh, istilahnya cube gitu, ya, kita bikin sebuah fact table yang sesuai dengan permohonan dari teman-teman bisnis user gitu. Nah, ini biasanya kita pakai CDW, uh, CDSW gitu, ya, kalau data science workbench. Jadi, uh, tools yang kita gunakan adalah itu. Kemudian, kita melakukan. Virtualisasi data nih, gitu. Jadi, setelah kita bentuk datamartnya sebelum kita visualisasikan, kita virtualize dulu. Jadi, kalau kita bikin fact table, ya, kadang-kadang kan kita belum uh, tahu nih ada beberapa kode-kode yang perlu kita terjemahkan. Misalnya, misalnya kode wilayah A, B, C, gitu. Nah, kita perlu tahu nih, A, B, C-nya apa. Nah, itu biasanya dibandingkan kita setiap melakukan uh, pembuatan cube ini, kita join di datamart mart akan lebih fleksibelnya kita melakukan virtualisasi data. Nah, biasanya kita menggunakan uh, tools at scale namanya. Dan terakhir, mungkin untuk visualisasinya seperti yang sempat saya singgung sebelumnya, kita menggunakan Tableau, gitu. Jadi, kita biasanya menye menyediakan uh, SSA maupun dashboard ini mostly menggunakan Tableau, gitu. Nah, kemudian dari hasil proses yang sampai di warna kuning ini, kita serahkan pada uh, proses evaluasi dan konfirmasi nih. Biasanya dilakukan, uh, dibantu oleh teman-teman dari QC dan teman-teman dari uh, user sendiri gitu, sebelum pada akhirnya nanti kita menuju production, kayak gitu. Nah ini adalah existing dan to be improved juga ya. Nah kemudian ini beberapa tadi ya penjelasannya, uh, tools-toolsnya dari sisi uh, processing sampai ke visualisasi, dan ini mungkin sedikit uh, penjelasan terkait tablunya ya, gitu. Nah, mungkin kita masuk aja ke data storytelling ya, kenapa sih itu penting gitu ya, uh, si data storytelling gitu. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya uh, data-driven storytelling itu ada di tengah-tengah ketika kita bisa mencari irisan dari data visual dan naratifnya gitu jadi yang komponen key point pertama adalah data, kita harus understand dulu data yang akan kita gunakan kemudian visualisasinya seperti apa kita choose the best chart and format yang sesuai dengan data yang ingin kita visualisasikan kemudian ceritakan gitu kita juga bisa bertindak sebagai audience gitu ketika bikin uh, naratifnya jadi oh kalau aku dijelasin seperti ini uh, paham nggak ya gitu jadi uh, kita juga harus memikirkan uh, bagaimana cara kita menceritakan itu. Nah ini adalah uh, data storytelling itu sebenarnya gimana sih cara kita mendeliver message dan informasi dari data yang kita miliki gitu. Karena kalau kita lihat di grafik di bawah sini gitu, uh, dari value dan action itu berbanding lurus ya. Jadi semakin besar value yang ingin kita bentuk, maka action yang kita lakukan pun juga harus semakin besar. Dimulai dari data, kemudian filter data, Visualize data dan kemudian menceritakan data tersebut seperti apa gitu. Nah, mungkin ada example-nya kurang lebih seperti ini ya. Ketika kita melakukan time comparison, kita menggunakan line chart gitu. Terus kita ingin memilah berdasarkan uh, produk atau misalnya berdasarkan wilayah juga bisa. Atau secara item comparison kita bisa menggunakan bar chart. Dan mungkin uh, nanti kalau terkait region kita juga bisa menggunakan Map juga gitu ya. Ini mungkin ada best practice-nya. Ini saya ambil dari yellow fin, jadi ini juga saya sering baca-baca juga di sini terkait best practice data visualisasi. Jadi, milih chart-nya gimana itu harus sesuai, jadi nggak bisa uh, asal gitu ya. Kalau misalnya kita ingin menciptakan data historical yang bagus, uh, kita juga harus memilih chart yang baik. Kemudian, dari sisi formatting-nya terus add clarity-nya, kemudian direct attention ya, jadi kalau misalnya ada hal-hal yang ingin uh, apa ya, menyulut perhatian gitu misalnya, wah oh ini lagi turun ya, nah itu mungkin diberikan warna yang berbeda gitu. Nah kemudian kita share yang pasti, gimana kita share uh, visualisasi data yang kita punya. Nah mungkin ini ke tahap terakhir ya di kesimpulan, jadi mungkin ini ada benefit sama, uh, isunya, jadi benefitnya ini non-technical user itu sebenarnya bisa melakukan data analytics nih menggunakan SSA, kemudian semua orang menggunakan versi data yang sama, nah kemudian kita harus juga memastikan data trust data trustnya kemudian empowering data discovery untuk insight yang lebih besar gitu ya, nah dan di sini pun kita juga bisa memulai data different decision, nah ini kemudian ada isu ya mungkin sebenarnya isu ini bukan bukan kelemahan ya, sebenarnya ini justru part to be improved gitu. Jadi sesuatu yang bisa kita improve jadinya nggak menjadi isu lagi gitu dari sisi data managementnya, of course, governance dan pastinya self-learning atau training gitu ya, untuk menggunakan ini dengan sesuai dengan PAS itu pasti butuh training dan self-learning gitu. Jadi mungkin ini before afternya kalau sebelum ada SSA mungkin akan terus ada permintaan ya report data report data ataupun dashboard atau ad hoc data request. Nah, after ini kita bisa melakukan one time deliverable data source. Dan ini last but not least, mungkin ada beberapa quote saja ya. Intinya ketika kita punya data itu kita itu nggak akan dianggap orang yang cuma punya opini doang. Karena kita punya dasar untuk dalam menceritakan sesuatu. Gitu. Terus. Ketika kita punya data visualisasi juga jangan, uh, jangan dibiarkan sia-sia uh, gitu aja. Jadi kita deliver, kita share gitu ketika kita punya visualisasi justru itu uh, bisa, bisa memberikan uh, wawasan yang lebih dalam ya untuk kepa kepada para decision maker gitu ketika kita bisa mendeliver insight yang lebih dalam gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih atas waktunya, saya kembalikan ke Mas Fajar. Terima kasih Mas Fajar. Thank you banget, <tuh> Mbak Sari. Ini komprehensif banget ya apa yang terjadi di enterprise, benar-benar dibuka nih sama Mbak Sari ya secara experience ya di sisi analytics ya. Karena saya juga ngerasain di dua sisi sebenarnya, pernah jadi user, hmm. pernah juga jadi di tim data ya, Dimana saya kalau jadi user pasti pengennya Kotak-kotak uh, dilayanin ya Mbak ya. Oh, yeah. <laughs> nah ini saya minta ke tim infra, tim data. Saya minta data sore atau besok atau spesifik kapan gitu ya. Terus kita dapat langsung uh, apa data dam atau mungkin CSV-nya langsung gitu ya. Uh -huh. dan, dan memang kadang-kadang kalau di user mikirnya hal itu kayaknya gampang ya ditarik. Yeah. Gitu. di belakang layar di tim data atau tim infra juga kerepotannya uh, luar biasa ya. Apalagi kalau datanya itu Ternyata kompleks besar dan hmm. butuh waktu lama untuk processingnya. Ya, Sampai akhirnya saya masuk di apa di wilayah data dan uh, berempati juga soalnya, maksudnya merasain <laughs> banget ya uh, begitu, begitu susahnya ya memenuhi ekspektasi <laughs> dari user. Ya, Oke, okay. uh, kita sekarang masuk ke Q&A uh, dan saya ada beberapa pertanyaan dari penonton. Sekali lagi, saya ingatkan untuk bisa memberikan pertanyaan, bisa ke ditujukan ke Ikrar Indonesia, dan nanti disitu akan disaring untuk kita tanyakan ke Basari. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya kembali mengingatkan untuk follow dan visit Instagram kami @ikra_id dan kelas data underscore Sesi tokson ini sampai akhir, ikuti karena terdapat dua voucher SIM in data filosof nilai Rp300.000 untuk dua orang penonton. Yang beruntung diumumkan besok jam 8 di Instagram kelas data underscore ikra. Nah, sambil nunggu nih teman-teman mulai uh, bisa kasih pertanyaan, kita coba putar tayangan program ikra berikut ini ya. Nah, dia mungkin mungkin bisa, bisa play, silakan.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 satu-satunya cara meminimalkan resiko dari ketidakpastian adalah dengan melakukan analisa prediktif menggunakan data. Mari bergabung di Exclusive Community Solver Society. Kita kerjakan proyek bersama mengenai global supply chain and transportation. Oke, iklannya sudah selesai dan udah mulai banyak pertanyaan nih. Jadi saya enggak kebagian nih kayak yang nanya banyak sih ada pertanyaan nih tapi mungkin kita bisa ngobrol di sini kali ya setelah event ya mbak nah, ya. Iya. Mas uh, saya coba pilih beberapa pertanyaan banyak sekali tapi saya coba pilih beberapa. Mulai dari Mas David Kurniawan nih tadi disebutkan ya biaya itu kemudian analytics ya dan mungkin sebagian orang masih banyak melihat ini sebagai persamaan atau perbedaan di mana. Nah dari David Kurnia menanyakan, "Apa sih perbedaan job desk BI ya, dan data analis di BRI, Mbak Sari?" Mungkin itu dulu. Nanti saya ada lanjutan pertanyaan, ada sekitar 4 sampai lima lagi. Monggo, Mbak Sari, kalau uh, dipersilakan menjawab satu persatu. Oh, ya. siap, Mas Fajar. Uh, mungkin ini, kalau secara rule, ya, kadang-kadang kan, kalau di setiap company, uh, secara rule bisa beda-beda, ya. Uh, secara job desk-nya gitu, bahkan antar company pun juga mungkin bisa berbeda gitu, kalau sesuai experience dari saya sendiri sih di eh uh, saya se selain uh, kalau secara BI spesialis saat ini pun uh, dari sisi memahami data ya, itu pun saya juga mem uh, memiliki role untuk memahami kebutuhan user gitu jadi ketika user itu melakukan permohonan data gitu, biasanya Uh, saya coba kulik uh, gak cuman dari permohonan datanya aja tapi secara luas gitu sehingga nanti uh, seperti yang tadi saya sempat sampaikan untuk, meng, apa ya, untuk meminimalis terjadinya permohonan data yang berulang gitu sehingga nanti oh ternyata kadang-kadang uh, user itu kan uh, mungkin uh, karena kita punya data yang begitu banyak ya kadang-kadang secara konteks keseluruhan mungkin gak tahu ya oh ternyata punya ya data ini, data ini gitu nah biasanya uh, saya juga helping sini di situ dari sisi uh, uh, apa ya, decision bisnisnya juga Dar jadi dari permohonan itu saya lihat, oh saya bantu juga oh ini mungkin nanti bisa ditambahin data ini kita juga punya data ini nih, nanti mungkin untuk memenuhi per pertanyaan seperti ini itu uh, kita bisa provide dari sisi ini nah nantinya saya deliver nih ke teman-teman tim yang yang juga terdiri dari, ada tim DE-nya juga pasti, kemudian ada tim DA-nya, nah itu untuk dilakukan uh, collecting datanya seperti itu. Biasanya dari teman-teman DA-nya itu juga memastikan uh, data yang uh, akan kita provide itu memang udah sesuai gitu ya, menjawab pertanyaannya gitu. Jadi, oh data ini itu ternyata uh, Misalnya masih ada duplikasi nih gitu kadang-kadang kan misalnya uh, pas data yang mau kita berikan itu ternyata nggak belum bersih gitu nah itu tuh juga jadi PR-nya teman-teman dari DE dan DA jadi sesuai tim gitu sebelum nanti pada akhirnya secara bisnis ke teman-teman user saya deliver gitu mungkin uh, perbedaannya di situ sih kalau dari kalau disimpulkan dari sisi bisnis intelijennya ini lebih lebih apa ya lebih dekat dengan teman-teman uh, lebih approaching ke teman-teman bisnisnya gitu ya sedangkan kalau si tim DA ini nanti membantu dalam uh, pembentukan secara teknikalnya mungkin kurang lebih seperti itu sih gitu oke okay, thank you banget Mbak Sekhari ya uh, jadi ini benar-benar butuh pendekatan yang komprehensif ke user ya untuk yeah, bisa memahami data itu sendiri ya anda following, following up question yang relate dengan statement tadi, Mbak Arya, uh -huh. ada beberapa pertanyaan yang sama dari beberapa peserta, ada dari Andi Muhammad dan, uh, dan inisial AAJ, dan juga mungkin dari Pak Sia ya, kurang lebih sama ya. SSA atau Salsa service analytic itu kan bertujuan agar user dapat menggunakan data sendiri ya. Okay. Sedangkan dalam pembuatan tabel dari tim data, nama field biasa menggunakan istilah-istilah tertentu. Oke. Okay. Bagaimana cara membuat user agar tahu makna dari field tersebut sehingga dapat menggunakan data secara tepat ya Kalau pertanyaan yang berkaitan juga adalah apakah bagaimana metadata manajemennya untuk memastikan hal tersebut bisa dilakukan secara optimal dan uh, pemanfaatan analitik ke business user sehingga menjadi lebih uh, apa, uh, apa, apa, lean ya, dari sales uh, satu itu sendiri ya maknanya Mungkin itu dulu Mbak Sari ya. Okay. Bisa. Ini udah fake quiz ya Mbak Sari ya. iya oh udah fake Nggak <laughs> ada hadiahnya one million business. <laughs> ya mungkin kalau ini ya terkait deliverable dari SSA sendiri ya pasti uh, salah satu yang memang kita perlu perhatikan ada terkait metadatanya. Dan itu pun juga menjadi salah satu uh, proyek kami ya dalam melakukan... Uh, peningkatan literasi data gitu sehingga data itu memang gak cuma dipahami oleh si tim data aja tapi juga menjadi pemahaman dari teman-teman bisnis yang akan menggunakan gitu jadi uh, kita pun juga uh, kita pun juga punya yang namanya dictionary ya dalam proses uh, metadata tersebut jadi di uh, dimana uh, kita pun selain dari sisi teknikalnya pun secara dokumentasinya pun kita juga pasti akan mendeliver ke teman-teman user bahwa field ini itu adalah data ini loh yang uh, kalian request sebelumnya gitu sehingga nanti teman-teman user pun akan lebih mudah gitu menggunakan SSA tersebut uh, waktu melakukan analisanya gitu. Jadi, of course kita nggak mungkin ngasih uh, dari segi data, uh, apa ya tadi sebutin data sourcenya aja tapi kita pun juga menyediakan dari sisi uh, metadata management maupun data dictionary-nya untuk mempermudah teman-teman user uh, melakukan analisa kurang lebih seperti itu sih mas. Gitu. Alright, uh, thank you banget mbak Sari ya. Saya sedikit ada per, ada pertanyaan yang sedikit lebih teknis ya dari Rizky. Uh, bagaimana end to end flow untuk self-serving analytic? Apakah business user tinggal drag and drop di ad scale tanpa intervensi data engineer? Atau self-serving ini di bagaimana? ya? Mungkin kalau saya juga nyambung ke pertanyaan yang saya juga penasaran. Apakah ada layer untuk business user berinteraksi dengan SSE? Apakah di level BI terus saja, atau mereka bisa punya layer yang lebih dalam lagi untuk uh, melakukan data modeling, let's say, atau langsung berinteraksi dengan data query dan segala macam uh, secara langsung, atau mereka dibatasi di BI tools, interfacing aja? Oke. Okay. Uh... Mungkin kalau untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya kita kalau di BRI sendiri ya, untuk teman-teman user itu kita punya presentation platform ya istilahnya sebutannya, di uh, mana uh, platform ini itu memang menyajikan permohonan dashboard ataupun permohonan SSA yang sudah di request sebelumnya gitu. Jadi um, tadi mungkin sedikit koreksi kalau drag nya mungkin bukan di add skill nya tapi di tableau ya. Jadi di add skill nya itu untuk membentuk virtualisasi datanya dan pembentukan data source-nya yang nantinya jadi Tableau gitu kemudian kita lakukan analisa di Tableau. Nah itu biasanya sih uh, bisa dua ya pendekatannya. Jadi antara teman-teman user itu memang ingin menggunakannya untuk lingkup divisinya sendiri ya misalnya. Jadi kita bisa ngasih Uh, data source-nya aja, uh, dan teman-teman bisa ngulik langsung melalui tableau ya, platform uh, di tablou-nya, atau kita embed lah istilahnya, embed di presentation platform tersebut, dimana di presentation platform itu pun, teman-teman user pun juga bisa melakukan uh, SSI itu sendiri, kayak gitu. Seperti itu sih kurang lebih Mas Fajar, jadi uh, kita nggak langsung... Uh, ada pendekatan kita bisa direct langsung memberikan data source itu ataupun ketika itu akan digunakan dalam lingkup yang lebih besar gitu, itu kita biasanya sajikan di si presentation platform itu. Dan sebenarnya pun basisnya juga adalah tableau gitu, hanya karena kita eh uh, tableau itu di dalam uh, presentation platform tersebut. Gitu. Tapi kita juga bisa melakukan SSA di sana. Mungkin gitu right. sih Mas Fajar. Alright ya. Jadi kalau tadi disebutkan lebih banyak mungkin interaksinya di presentation atau layer ya. Mm -hmm. Maksudnya mungkin akan uh, digunakan uh, BI tools atau mungkin dalam konteks kali ini menggunakan tablu ya. Ya. Yep. Nah, kalau ah, saya lihat mungkin pertanyaan ini ada beberapa yang serupa ya mengenai uh, skill yang dibutuhkan oleh user SSD ya karena kalau kita ekspektasikan SSE ini kan bisa di, bisa diakses oleh multiple department dan uh, bisa dibilang user yang mungkin punya interest untuk mengolah data gitu ya tapi di user seperti apa nih? secara syarat atau requirement atau spesifikasi ada nggak syarat-syarat yang mungkin diharuskan untuk bisa akses SSE atau interaksi dan tableau harus memiliki uh, skill A, gitu ya kalau punya, saya punya Samsung, apakah mereka harus memiliki kemampuan SQL atau atau apa dengan interaksi dengan BI? Itu saya cukup menurut Mbak Sari seperti apa? Oke. Okay. Baik, skill atau soft skill barangkali. Mungkin kalau ini by experience yang pernah hmm. saya ini ya yang pernah saya jalanin di BRI. Jadi kalau dari teman-teman mungkin ini dari sisi usernya gitu ya. Uh, role yang seperti apa sih biasanya yang melakukan ini biasanya tuh. Di tim bisnis pun kan mereka juga punya istilahnya uh, untuk analisa data gitu ya. Ya even mungkin nggak uh, praktikal bener-bener query gitu, nggak juga. Tapi biasanya mereka yang uh, melakukan misalnya request data ke kita hmm. ataupun uh, diskus terkait data gitu. Nah biasanya kalau rolenya di divisi seperti itu ya. Jadi uh, divisi bisnis pun juga banyak ya nggak uh, cuma divisi bisnis aja, mungkin bisa dari divisi audit ataupun yang lain-lain itu juga pasti uh, kemungkinan merequest data gitu. Nah, kemudian kalau dari segi skill ya, sebenarnya uh, ketika kita ingin melakukan data analisa, analytics gitu ya, itu sebenarnya sih kalau skill uh, kita bisa belajar ya sebenarnya even uh, kita bukan non-technical user pun kita juga bisa belajar gitu dan um, Biasanya sih kalau, karena kita masih in develop juga ya sebenarnya ya, apa namanya, literasi data ini kan kita juga harus developing ya untuk bisa meningkatkan uh, data awareness di seluruh uh, satu perusahaan gitu. Nah itu biasanya ketika kita memprovide uh, atau mengover uh, ini kita punya SSA nih, teman-teman uh, uh, user akan lebih fleksibel nih ketika menggunakan SSA biasanya kita juga ini apa namanya menawarkan nih cara penggunaannya itu seperti apa gitu. Jadi istilahnya beli satu dapat beli satu dapat dua gitu ya. Jadi <guruh> dapat SSA kita pun juga bantuin nih trainingnya seperti apa. Kayak Gitu kurang lebih seperti itu sih mas. Jadi sebenarnya ini pun juga salah satu proses dari kita untuk apa ya biar kita bisa meningkatkan data awareness maupun literasi data di company gitu, jadi kita uh, kita offer nih mungkin sesuatu yang enggak enggak sesingkat sebelumnya yang misalnya mereka minta data terus kita kasih tapi malah kita kasih tools gitu ya, tapi kita juga bantu nih cara menggunakannya seperti apa gitu dan dari sini itu keuntungan yang akan didapat itu uh, seperti apa dan bisa jadi lebih dari uh, proses sebelumnya kurang lebih seperti itu sih Mas Fajar thank you Mbak Sari ya ini udah kayak ujian ambil sertifikasi ya saya banyak pertanyaan. Sertifikasi tidak perlu nggak kayak begini kayaknya. Ini pertanyaan terakhir Mbak, Mbak Sari dari Jakarta ya, Farisa, karena juga kayaknya seru nih pertanyaan. Jadi dalam proses data production pasti bergantung pada uh, produsen data itu sendiri ya. Kalau dalam konteks banking mungkin ada core banking ya, hmm. di mungkin akan ada kondisi data tidak tersedia. Nah, bagaimana cara mengatasi kondisi permintaan data yang tersedia? Nah, mungkin saya kasih substansinya lebih kayak seperti ini, misalkan ketika ada data yang tersedia kita akan coba lakukan uh, akuisisi atau injection dari assisting pipeline, gitu ya. tinggal kita coba query. Tapi kalau misalkan ternyata ini totally new data request sementara data itu perlu di-prepare, perlu dilakukan, uh, bangun para plan baru, ya. dan pasti kan konteksnya akan masuk ke dalam project cost, resource dan lain sebagainya. Ya. Apakah semua per permis, misalkan apakah semua permintaan user itu pasti terpenuhi untuk di, di enable atau mungkin pada saat kondisi tertentu ada ada ada kondisi yang di mana data collection itu harus dibuat project dulu dan akhirnya ada ekspektasi untuk tunggu dan lain. Mungkin seperti itu ya barangkali untuk untuk kasih substansi ya Mbak Desari ya. Jadi kalau kondisi-kondisi special case ya misalkan kadang, -kadang mungkin user minta Mbak ada data yang berhubungan dengan penjualan X enggak tapi kita harus ternyata harus harus ada partnership dulu dengan external partner misalkan untuk tarik data dan segala, nah itu, itu kondisinya seperti apakah nanti relate sama approval dari data governance atau naik ke eskalasi ke atas lagi untuk minta budget dan segala macam? mungkin dari pengalaman bahasa ini seperti itu Oke, okay. mungkin uh, sama ya seperti sebelumnya pasti ya in, in experience ya saya berusaha menjawab Uh, jadi sebenarnya kalau dari segi permohonan data ya, uh, kita pasti perlu uh, mempertanyakan juga terkait kompleksitas data yang memang dibutuhkan gitu ya. Sekompleks apa sih sebenarnya kebutuhan data dan kebutuhan insight yang memang ingin dicapai gitu kan. Dan goalnya seperti apa gitu. Kalau misalnya permintaannya mungkin uh, di kompleksitasnya tidak terlalu tinggi gitu. Mungkin kita bisa cepat provide gitu ya dan mungkin... Tidak perlu menjadi sebuah Project yang mungkin besar gitu. Tapi ketika kompleksitas itu mungkin cukup tinggi, misalnya dalam konteks sedang gitu, dan maybe it takes uh, some of time gitu, ya mungkin biasanya kita akan jadikan Project gitu. Dan Project pun itu uh, perlu nantinya didaftarkan ke divisi yang memang mengurus Project-project uh, yang masuk menjadi uh, apa ya biasanya, uh, KPI gitu lah ya. Karena kan memang kita, bekerja itu juga pasti ada uh, goalnya ya, pasti untuk mencapai uh, yang ingin kita capai gitu. Nah, di satu sisi kalau yang tadi sempat mas kajar singgung gitu misalnya ketika kita mau ada permintaan yang dan kemudian um, data itu ternyata uh, dibutuhkan intinya eksternal data gitu ya. Nah, itu biasanya kita perlu discuss ya, itu, akan, itu pasti akan menjadi sebuah Project ya. Yang pertama pasti akan menjadi sebuah Project Nah, kemudian yang kemudian karena tingkat kompleksitasnya, uh, we need the external data gitu, nggak cukup dari internal data aja. Nah, biasanya terkait external data ini pun nanti pun akan uh, dilakukan sebuah pengadaan gitu ya kan. Pasti pengadaan dari sisi, uh, karena kita mendapatkan external data itu kan juga pasti dalam tanda kutip nggak mudah gitu ya pasti ya apalagi data-data yang memang e, bentuknya mikro pasti kan e, e, berbiaya gitu ya jadi itu biasanya kita akan melakukan sebuah pengadaan dan akan adanya melakukan budgeting seperti itu sih kurang lebih mas jadi pasti e, untuk ditentukan project atau tidaknya itu pasti e, tergantung dari kompleksitas permintaan dari teman-teman user itu sendiri kayak gitu dan kalau misalnya Uh, data itu ya, biasanya kan kalau teman-teman user memohon sebuah data, uh, belum tentu semua data itu memang sudah ada di kita gitu ya. Kalau misalnya kita kan, uh, koteknya di big data gitu ya, dan kita pun masih in progress juga, mengkolek, uh, dan aplikasi pun banyak gitu ya. Dan kita masih in progress, uh, mengkolek uh, data-data tersebut gitu. Jadi, biasanya pasti uh, kita akan take time lagi untuk melakukan ingesting data untuk bisa memenuhi kebutuhan dari teman-teman user. Mungkin kurang lebih seperti itu, Mas Fajar. Thank you banget, Mbak Sari. Uh, pertanyaan terakhir tadi dari Mas Jeffrey, dan itu menutup sesi Q&A ya, Mbak Sari ya. Jadi, udah bisa uh, lega nih tanya jawab <laughs> ya. Tadi mungkin nanya user nih, karena kita memang toss ini terbuka untuk semua, jadi mungkin Sekalian tadi pertanyaan titipan dari user barangkali. Okay. <laughs> okay. uh, itu tadi sesi sharing dengan Basari. Please stay safe and healthy, stay socially distancing, but digitally connect. Saya Fajar Zaman, mewakili Mbak Sari dan segenap tim Iqra yang bertugas. Pamit undur diri, good evening, see you at the next talk soon.